Mau takok tak Corona tak ngakan. Pokoknya tak takok mate orang pasti maté gabi. Masa Jokowi solo libur leh. Masa Jokowi solo libur. Mau solo libur mau so tak Jokowi. Iya sandi pensiun sandi gaji. Mau kok Andi Anak bau belu marah pensiun aja. Yang ngietak jalan kok ngakan apa sih bau belu? Maté lah pada makan ya, apa? Bau Corona. tak mati aja Corona ngeter bah. <tuk> e, kere, Jokowi. tak mati Corona ngeter <tuk> Asaraan, mati lapar, mati asara... lapian, Corona mati mati eh. Corona, mati e, apa kere, kere kere Jokowi, kere, kere, koi, Corona, oh, lapar, corona. Nah, soal apa Jokowi tak Pak Jokowi hati-hati jangan kerja Jangan dulu dekat-dekat dengan orang, masa mumpul nyokor, mumpak meter nyokor apa rumahnya jauh? Kita e, bisa pak mun deh bentuan dari Pak Jokowi, bodo eh uh, 100 seratus, roa ekakan anak ke belu, mumpuk musob ini dua, belu sangat sepuluh, oleh satu sepuluh ribuan tak masalah pak. Nyorong nembok, saya penting akan naseh. tak ngakak corona, nang, akan nase, nongkrong. Soal apa? Kelapa? Penyakit ria. Berencana Allah. Orang Islam saja tak ke penyakit. Unik tak ke Allah. Tak ke penyakit. Mahak lagi lebih Saya penting akan. <tuh> <tuh> Cokot tak ke penyakit. Tak ke Allah. Apa jangjung jumat Ayo apa orang kepi. Perkara mati jangjung Jumat maju, bocor. kata ibadah masuk suarga. Banyak masuk neraka saya masuk neraka dalam, kiri tenggi sakit sampai kiamat Corona nyulat, mati ada lah Eh, gitu lah, kejahat apa ya? Kaju kawin? Mereka tahu orang Indonesia, takut kebanyakan sakit, takut Allah Dalam berinteraksi dengan orang lain ya? Dalam asem, mbak Alhamdulillah, aku pak, ya jarak jaraknya 4 meter Engkau tak nge-nge pak, enggak meter Apa sih itu Mungkin nggak minta kejumpaan selanjutnya. Allahu Akbar, lalui ngerajan Allah. Allah. Cengkok dari tada, apa bodoh, apa tadi boleh tahu, sengitek Orang Orang Indonesia juga kuduh. cocok cocok penyakit. Kuduh-kuduh ke Allah. Al Kuduh-kuduh ke halal, ke halal, berhidup. kuduh orang yang takut ke penyakit. Kuduh-kuduh orang yang takut. Kuduh-kuduh orang yang Pak Bapak-Bapak Menteri, Bapak-Bapak Jawa, Pak Rina takut dunia benyak, Pak takut menengkuk, takut lapar. Aduh takut lapar, takut apa. apa <tuh> lapa, menteri, dunia benyak. Bapak-Bapak, pesena benyak, motor raja-raja. Takut Pak menengkuk, takut apa saya ko. kok Takut lapar anak, takut tak agak, kan, Pak. Dunia tak ada. Apa saya agaknya? Untuk nyokor. Tapi orang-orang tidak tahu saya takut, Pak pun Boros mate, sake mate, Pak pun mati, tapi. Bila dapat kebuktona, sa indonesia punya, Pak, saya mati berat 200, tapi saya Pak, miliaran. Tapi saya mati atasan, saya odi miliaran, Pak. lan nuruk kami.